Masyarakat kita secara umum ya di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah kita ikut contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita pelajari dulu lah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i al um. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syaral Muhadzab. Karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab al um. Buka kitab uh, kitabnya Al-Imam Nawawi. Buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita ta'ziyah. Ta'ziyah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh nabi. Adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Ketika Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahawasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah Sallam menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah Sallam, Isna'u Ta'aman li ali Ja'far. Fa innahum kot atahum ma'uskiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far Sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih Tidak sempat buat apa? Buat makanan Maka datang para sahabat buat makanan Diberikan kepada orang yang Keluarga yang sedang berkabung tadi Inilah sunnahnya Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia Dengan beri makanan Dengan berikan uang Dengan berikan bantuan Dengan menghibur mereka Mendoakan mereka Mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka Bukan merepotkan mereka Bukan merepotkan mereka saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang, mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwa acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi, anak-anaknya meninggal dunia. Rukoya, umukulsum, ya, meninggal dunia. Zainab, meninggal dunia. Tiga putrinya meninggal dunia. Nabi, SAW sudah menjadi nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam Perang Uhud, dalam Perang Badat, dalam Perang, dalam Perang-perang yang lainnya namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini kita kembali ke zaman sahabat zaman sahabat sering terjadi peperangan berjihad melawan orang-orang kafir Tatkala saudara-saudara mereka meninggal mereka tidak mengadakan acara seperti ini demikian juga para tabi'in demikian juga para imam yang empat oleh karenanya saya katakan kalau kita kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujad didul membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari keempat puluh apa? Sedih lagi. Kemudian Cakalluf membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berfikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun, kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya, kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan, Ia atau tidak. Sunnah ini jadi hilang. Sunnah nabi jadi hilang digantikan dengan acara seperti seperti ini. Oleh karenanya, para hadirin, subhanahu wa ta'ala. Yang saya pahami dari dalil, -dalil bahwasanya seharusnya. Kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih eh, apa namanya, eh, kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan. Tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka. Kita datang kita doakan mereka. Kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wabillahul Ta'ala alam bismillah. Al.